Kucing dimaksudkan untuk mengajarkan kita bahwa tidak ada di dunia ini yang diciptakan tanpa maksud. Orang yang membenci kucing akan menjadi tikus di kehidupan berikutnya. Seekor kucing memiliki kejujuran emosional, manusia untuk satu alasan atau lainnya dapat menyembunyikan perasaan mereka, tapi kucing tidak. Dan anjing percaya bahwa politisi seperti pengasuh kuburan. Mereka ada di atas semua orang. Tetapi tidak ada yang mendengarkan. Berapapun banyaknya kucing berkelahi, selalu saja banyak anak kucing lahir. Wanita itu seperti kucing betina. Jika kau berusaha mendekatinya, ia akan menjauh darimu. Jika kau tinggalkan, dia akan mendekatimu.